apa kabar Semoga sehat semua ya Dan thank you yang sudah Mampir ke channel ini oke okay. Yang baru bergabung di channel Ajahomet ini silahkan di subscribe ya Dan jangan lupa di share videonya oke okay. yes, biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Ajahomet Tutorial Di video kali ini saya akan membuat Kuil cover dengan duvetnya Atau dengan insert covernya Dua sekaligus Oke jadi kita quilt covernya ini menggunakan bahan katun king oil dengan warna pink dan di sini ada coraknya gitu ya ada dia ada corak caturnya kecil gitu. Oke dan di sini quilt covernya ini menggunakan tali di setiap sudutnya ada 8 titik tali dan di sebelah atas di sini menggunakan kita yaitu resleting dan resletingnya ini saya menggunakan YKK dan cukup oh, bagus dia uh, kualitasnya untuk resleting merek YKK dan uh, seperti ini ya wheel covernya dan saya tidak nanggung ya buat tutorialnya ini dua sekaligus yaitu wheel cover dengan dupetnya atau dengan insert covernya dan di disini dupetnya atau insert covernya ini sudah selesai juga sudah jadi ini seperti ini hasilnya dan di sini ada talinya juga ya ada 8 titik Oke ini ya dupetnya atau si insert cover dan si dupet ini sama ya kayak wheel cover jadi dia di setiap sudutnya ini ada talinya 8 titik nih ada satu di sudut terus di tengah-tengah seperti ini ada 2 nah. Di atas ini juga nih, ada tiga Terus di tengah-tengah ada 4 Di sudut lagi ada 5 Di tengah-tengah lagi nih ada 6 Di sudut lagi nih ada 7 Dan di pas tengah-tengah sebelah bawah ini ada oke okay. Langsung saja sekarang ke tutorialnya Bagaimana cara membuat buat dupet atau insert cover ini Yang pasti sama dengan bed cover pada umumnya Tetapi yang membedakannya ini Dia menggunakan 8 titik tali Oke, okay. langsung saja kita sekarang tutorialnya Dan jangan, jangan lupa Saya mohon dukungannya, supportnya dengan Men-share video ini dengan di like ya videonya Dan di share videonya yang pasti Yang mau request silahkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk selalu mensupport dengan subscribe Oke dan ini bahannya sudah kita cutting ya Jadi untuk duvet atau insert cover ya Jadi ada dua lembar seperti ini Dan ini ukurannya 240 kali 240 Atau 2 meter 40 kali 2 meter 40 Dan di sini ada dua lembar Jadi masing-masing per lembarnya ini Ini per lembarnya ini 2 meter 40 ya persegi ya 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan yang lembaran ininya pun sama ya 2 meter 40 kali 2 meter 40 ada dua lembar dan disini Hai di sini yang satu lembarnya saya sudah kasih tandai di sininya nih ada tandanya ada tanda yang ada 8 titik lainnya nah tandanya dan ikuti terus videonya dan disini saya sudah siapkan talinya talinya ini ada 8 titik ya atau ada 8 lembar ya talinya karena Uh, insert cover ini atau si dupetnya ini untuk isian si coil cover ya dan lanjut saja sekarang ini disingkirkan dulu si talinya dan uh, ini bahannya sudah saya jelaskan ya di perlembannya 2,40 x 2,40 persegi 4 dan di sini di sini saya sudah potong juga ini untuk dakronnya atau untuk silikon yang padding medium NS 9 os ini udah saya siapkan dan untuk link pembelian Silikon atau si dakron ini Silahkan di bawah deskripsi Video ada ya Link pembelian untuk Si silikon padding ns 90 os ini Oke dan lanjut saja Sekarang kita ke tutorialnya Oke dan ini Si Busanya Atau si dakron padding NS nya Ini udah Saya cutting ya Ini 2 meter 40 Kali 2 meter 40 juga Oke ini Silikonnya kita taruh di bagian bawah seperti biasa dan kemudian kita ambil ini satu lembar kita ambil satu lembarnya ini taruh di sebelah bawah satu dan kemudian ini satu lagi kita taruh di atasnya bahan ini ya di atasnya kain yang putih ini ini yang untuk satu lembar lagi seperti biasa ini ada silikon di sebelah bawah terus kemudian lembarannya pertama ya satu lembar terus kemudian ditiban lagi untuk lembaran yang kedua dan prosesnya ini sama ya kayak jahit bed cover pada umumnya tetapi yang membedakannya itu ada 8 titik tali ya dan ini seperti ini sudah saya jelaskan ya oke dan kemudian sekarang kita taruh di atas mesin jahit seperti ini oke kemudian dimasukin oke kita masukkan ke sepatu ini dan kemudian dijepit dan dijahit dikit dan ininya diturunkan dikit biar agak ini. Dan kemudian di sini di sudutnya ini Dipasang tali ya. Nah. Oke, okay, tali ini dan kurang lebih panjang tali ini 50 cm ya. 50 cm ini ditekuk dua seperti ini. Kemudian dimasukkan ke sini. Di pas sudutnya ya, pertama dimasukkan ke sini untuk talinya nah, kemudian dijahit. Oke, okay, dan kita balik ke sini. Oke, dan si silikonnya ini dikondorkan dikit, kemudian dijahit. Nah, seperti itu. Oke, dan... Seperti jahit back cover pada umumnya ya, sama ya. Prosesnya atau triknya, teorinya juga sama ya, dan sepatunya ini juga yang selalu saya ingatkan kalau dead cover itu harus selalu bisa diangkat pakai tangan ya. Jadi tekanan sepatunya jangan keras harus bisa diangkat pakai tangan. Oke, dan pas di tengah-tengah ini, nih ada tandai bisa dilihat ya. Ada tanda di sini. Ini untuk narosi talinya lagi. Oke, dan ini bagian atas. sudah kita tanda ya, talinya taruh di situ, teking dikit dan selanjutnya dijahit, oke. seperti biasa ya, nah, seperti ini prosesnya sama kayak jahit kain pada umumnya, oke dan di sini juga di sudutan nih di sudutan ini ini bahannya berlebih sedikit kita potong saja oke dan pas sudutan ini kita pasang dulu talinya ya kita masukin untuk si talinya nah seperti ini bentuknya terus dimasukin ke sini dan kemudian diputar ke sini sama ya pokoknya intinya sama prosesnya sama ya proses penempelan bahan dengan si cakron ini prosesnya itu sama kayak jahit bed cover pada umumnya sama persis triknya teori-teorinya itu sama cuman yang membedakannya itu hanya saja di setiap sudutnya itu dipasang tali model ini ya jadi intinya satu Insert cover ini atau dupet ini ada 8 titik tali untuk mengikatkan dengan si kuil covernya gitu ya mengembalikan kain ke silikonnya atau ke dacron yang Padding n 90 ini dan kemudian sekarang kita tinggal membalikannya dan di sini sudah saya jelaskan tadi ya di sini saya sudah kasih golongan sebelah mana kita jari oke sebelah sini golongannya ya nah ini, ini jadi ini tinggal tangan saya masukin aja nah, memasukkan aja ke bawah sini sama ya saya proses dead backer pada umumnya yang biasa saya buatkan tutorialnya dan ini tinggal ditarik aja seperti ini di sebelah bawahnya dan kemudian kita ambil lagi dari sudut sebelah bawah ini dan kita tarik lagi seperti ini oke dan kita tarik aja pelan-pelan perlahan sambil diputar balik aja karena tadi kita buat lubangnya juga lumayan sempit biar tidak terlalu besar ya untuk menutupnya dan ini sudah dibalikan seperti ini dan kemudian di setiap sudutnya kita dorong nah ini sudah kelihatan ya ada talinya di sudut oke dan ini sudut bagian bawah sebelah kanan. Nah di sini juga nih ada talinya. Oke. Dan di sudut bawah bagian kiri ini juga ada talinya seperti ini. Oke. Dan untuk sudut bagian atas sebelah kiri. Nah. Oke. Ini juga sudah ada talinya ya. Oke, okay, dan Kita tepas-tepas Oke, di tepas, tepas. Okay, tepas, tepas Muter keliling ya Kita kemudian Kalau udah ditepas-tepas Seperti barusan ya Biar pinggiran ininya ngisi nih Biar si Silikon padding ns ini mendorong ke pinggir, jadi kita tadi dilepas-lepas. Kemudian kalau sudah Silikonnya juga sudah mengisi ke pinggirnya. Kita tinggal menjahitnya lagi. Diawali dengan menutup si lubangnya ini. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian di sini kita tinggal menutupnya. Nah, lubang ini nih, silikonnya keluar kan? kita didorong ke dalam seperti ini dan hingga oke seperti ini, ini diikatin aja ya langkah langkahnya seperti biasa mulai dari pinggiran di sini ya dan ini kurang lebih dari dari sini ke jarum ini kurang lebih ini antara 10 cm ya ini kurang lebih antara 10 cm nah bisa dilihat oke dan dijahit di sini kurang lebih dari pinggiran ini ke jarum ini 10 cm ya dan dari sini ke jarum ke sini kurang lebih 10 cm dan kemudian kita tinggal menjahitnya jik seperti ini ya jik bisa dilihat tidak oke nah seperti ini ya jahitannya dan begitu seterusnya ya nah seperti ini jahitannya untuk di bagian pinggirnya ada tali nih di bagian tengah-tengah, di bagian atas. Kita. Jika ada pertanyaan, katanya Mas, kenapa katanya kok jahitannya harus dijijak seperti ini ya, dijijak begini ya, di. Meliuk-meliuk menggelombang-gelombang ini Kenapa harus begini gitu Kenapa nggak tidak lurus saja Banyak kan pertanyaan seperti itu Sebenarnya boleh saja Mau jahitannya dilurusin seperti ini juga boleh Lempeng gitu kan nggak masalah Tetapi Dibuat jik seperti ini Ini hanya Variasi dari skill penjahit ya Jadi biar Menjadi pemanis saja Untuk si ya Jadi untuk si Jalan mesinnya ini Jadi dia ya ada seninya ya jadi intinya ada seninya gitu kan, ada jejak-jejakannya -jik seperti ini. Jadi tidak menonton jahitannya lurus, tetapi kalau misalnya yang requestnya mau dijahitnya lurus, boleh nggak masalah, gitu kan. Dan seperti ini, dan kemudian ini dibalik. Nah ini juga di sudut ini juga ada tali. videonya jangan lupa untuk di share videonya ya biar bermanfaat oke dan selalu saya ingatkan sebelum kita memulai sebelah bawahnya ini kita sapu dulu ya nah. Sampai si bahannya menekuk ke sebelah sini ya Kalau misalnya ada bahan yang menekuk ke sebelah sini Nanti malah kejahit gitu Jadi dia hasilnya jelek ya intinya Nanti banyak uh, bahan dari yang lain Yang semestinya bukan untuk dijahit Tetapi ini malah ketarik gitu Jadi dia menyebabkan mengkerut Jadi di sebelah sininya kita tebas-tebas dulu nih Sebelah bawah ini kita ratakan dulu Kalau sudah rata kemudian baru kita jahit Dan kemudian kita usap-usap seperti ini dan begitu ya seterusnya oke jadi diusap-usap bagian bawahnya diusap-usap kemudian kita tinggal jahit dan diusap-usap bagian bawahnya dan kita, kita jahit dan begitu ya seterusnya cara menjahitnya ketika kita menjahit atau untuk ya. Untuk si dupet atau insert cover ini. Oke, dan ini untuk jahitan satu. Yang ini sudah selesai, kemudian kita akan jahit untuk di tingkat kedua, jahitan kedua ya. Dan seperti biasa dimasukkan seperti ini. Dan dari jahitan satu ke jarum seperti biasa kalau saya satu jengkal nah seperti ini jaraknya ya jengkal dan dari depan juga sama satu jengkal juga dan kita tinggal menjahitnya seperti ini tadi saya getok sepatunya kamu mau turun jadi saya getok sepatunya turun tadi itu bukan bukan tips ya bukan teori itu tadi sepatunya nggak mau turun saya getok tak, jadi turun karena habis keangkat Oke, dan begini ya. carap ini. Dua tiga, ada tiga jalan, dan kita tinggal buat satu quilting lagi, satu jahitan lagi di sini. Seperti biasa, dari jahitan sini ke jarum satu jengkal, dari sini satu jengkal, seperti ini. dari sebelah atas semoga lebih lebih jelas ya untuk proses cara quilting cara menjahitnya si bed cover ini atau ini insert cover yang dupet Dan sudah finish jahitannya, ada satu jahitan, ada dua ya, ada tiga, ada empat jahitan. Oke dan selesai sudah ya cara menjahitnya duvet ini atau insert cover ini. Oke okay, so, dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kuil cover dengan ukuran 240x240 240 dengan menggunakan bahan katun king coil ya. Bukan king coil sutra tetapi king coil katun seperti ini motifnya. Dengan warna pink dan dia ada corak, ada corak catuk gitu ya. Dan ini sudah jadi. Dan seperti ini hasilnya. Dan di sudut ini ada tali di atas dan di atas sebelah sini, di sini ada resleting. Gunakan resleting JKK Oke. Nah, ditutup seperti ini. Ini untuk bagian atasnya seperti ini, ya. Dan di pinggiran sudut sebelah atasnya ada tali. Terus di sebelah sini juga ini ada tali. Oke, dan ini juga nih ada tali. Ya, intinya untuk wheel cover ini ada 8 titik tali. Kenapa pakai tali? Jadi, tali ini untuk mengikat ke dupetnya. Contoh, nih ini saya udah juga buat dupetnya. Nah, ini dupetnya ini nanti akan diikatkan ke sini ya. E, intinya diikatkan ke sini. Jadi, dupetnya itu sama mengikat ke wheel covernya. Dan seperti itu ya, cara pemasangan saya akan buat tutorialnya juga. Cara memasang wheel cover dengan dupetnya atau dengan insertnya. Oke, langsung saja sekarang kita tutorial cara menjahit wheel cover dengan ukuran 240 kali 240 dengan menggunakan bahan King Coil katun. selamat menyimak oke dan ini bahannya untuk wheel cover ya ini menggunakan bahan katun King Coil atau King Coil katun ya dan bahan katun King Coil ini sama lebar bahannya 2,8 seperti King Coil Sutra karena King Coil itu ada dua macam ada katun King Coil dan ada King Coil Sutra ya dengan Lebar bahan yang sama 2,8 ya lebar bahannya Dan e, Lanjut saja Ini un untuk ukuran kuil cover 240 kali 240 Jadi untuk kuil cover Ukuran 240 kali 240 Itu ada dua lembar Ya sama kayak Misalnya jaket bed cover ya Sama kayak bed cover Kalau bed cover juga kan Ada dua lembar Dia ada sisi sebelah atas Dan sisi sebelah bawah Gitu kan sama ya Seperti sarung kasur juga sama kan Ada sisi sebelah atas Dan ada sisi sebelah bawah Dan kuil cover juga sama ya Ada sisi sebelah atas Dan ada sisi sebelah bawah Dan untuk ukuran 240 x 240 Kita potong dulu untuk bagian sisi atas 1 meter 2 meter 2 meter 40 ya Oke 2 meter 40 2 meter 40 Dan ini untuk sisi bagian atas 2 meter 40 ya Tetapi karena ini lebar bahannya 2,8 Jadi kita akan Memotongnya 2 meter 40 juga Jadi satu 2 ini, ini lebar bahan 2 meter 80 ya Karena kita mau buat Quail covernya ini 240 x 240 Jadi kita membuang 40 cm -nya. Oke, di sini nih. Nah, 40 cm kita akan buang. Oke, kita samakan Nah seperti ini. Oke, ini 40 cm dari lebar bahannya Sudah kita ambil ya Oke Jadi ini kita ukur ya 1 meter 2 meter 40 Panjangnya ya dan lebarnya 1 2 2,4 Jadi lebar sama panjang sama ya Jadi 2 meter 40 persegi ya jadi 2 meter 40 kali 2 meter 40 dan ini di sini kita tekuk ke sini Hai okay. yang 2 meter 40 kali 2 meter 40 nah dibuat seperti ini oke okay. dan ditekuk ke sini Kenapa ini saya tekuk-tekuk? Karena di sini kita akan kasih tanda ya. Nah, di bagian sini kita kasih tandai Oke, dan di sebelah sini juga kita kasih tandai Jadi intinya tandainya itu ada 8 titik ya dari setiap sudut ada 4. Terus pas di tengah-tengah sebelah kanan Terus pas di tengah-tengah sebelah kiri Ada 6 berarti ya Ada 5, ada 6 Terus pas di tengah-tengah sebelah atas Ada 7 Terus pas di tengah-tengah sebagian sebelah bawah Jadi ada 8 titik tali ya Untuk wheel cover ini Dan ini 24 x 24 Oke ini sudah selesai Kemudian ini kan untuk bagian yang atas tadi ya Untuk bagian sebelah atas Dan ini untuk bagian sebelah belakang Sama ya cara motongnya itu 1 meter, 2 meter 40 cm. Oke. Kita kasih tandai. Karena ini bahannya berlebih. Jadi kita akan buang. Oke ini yang 2 meter 40 nya karena ini kan lebar bahannya 2,8 Jadi kita akan membuangnya 40 cm ya lebar bahannya 1 meter 2 meter 80 cm sama ya dengan yang tadi lebar bahannya 2 meter 80 cm Karena ini coil covernya ukuran 2 meter 40 kali 2 meter 40 Jadi kita akan membuangnya untuk bagian sebelah bawah juga 40 cm Oke kita tekuk sini Kita akan memotong bagian yang 40 cm nya Oke Ini dari lebar bahan Yang 2,8 nya udah kita ambil 40 cm nya ya Dan yang pasti ini Ukurannya Saya ulang ya biar paham 1 meter 2 meter 40 panjang dan lebarnya 1 meter 2 meter 40 ya Jadi yang pasti untuk ukuran koyok kaper Mau berapapun itu ukurannya Mau yang 230 kali 230 jadi hitungannya untuk yang bagian sebelah atas 2 meter 30 kali 2 meter 30 untuk bagian sebelah bawah 2 meter 30 kali 2 meter 30 dan di video kali ini cover covernya ini 2 meter, 2 meter 40 kali 2 meter 40 persegi 4 ya jadi kita untuk lapisan sebelah atas 2 meter 40 dan untuk eh, lapisan sebelah bawahnya pun sama ya 2 meter kali 2 meter 40 dan lanjut sekarang kita tinggal mengobras untuk pinggiran sebelah atasnya karena kita akan memasang red slating ya untuk di bagian atas wheel covernya Oke dan kita akan mengobras untuk bagian pinggiran sebelah atasnya Oke di sini kita tinggal mengobrasnya Dan ini satu lembar Sudah kita obras Dan satu lembar lagi Sama ya Di bagian atasnya juga Dan yang pasti Di pinggirannya Karena ini kan ukurannya 2 meter 40 kali 2 meter 40 Jadi mengobrasnya bebas Untuk bagian mana aja Dan kebetulan Ini corak motifnya juga Dia motif yang bebas Tidak ada motif tertentu ya Jadi ini bagian atasnya Saya kita mengobrasnya dan lanjut sekarang kita ke menjahitnya. Oke okay, dan sekarang saya sudah di mesin jahit ya dan di sini saya sudah siapkan di sini ada daun resleting. Saya menggunakan daun resleting yang merek YKK Kakak dan di sini saya sudah siapkan ya kepalanya juga ya. Saya menggunakan kepala resleting merah merek Kakak. Oke okay, dan taruh di sini. Oke okay, dan ini benangnya sudah saya pasang dan ini bahan koil covernya yang sudah kita obras. Ini bagian atasnya ya. Bisa terlihat obrasannya. Dan bahan King Coil katun ini dia ada luar dalamnya juga ya. Sama kayak King Coil Sutra juga ada luar dalamnya. Tetapi luar dalamnya itu jadi gini ya. Untuk luar dalamnya bahan King Coil. Jadi dia tuh ada luar dalamnya tetapi hampir sama ya. Kalau misalnya kita mau sebelah sini untuk bagian atasnya juga bisa. Kalau misalnya sebelah sini untuk bagian atasnya atau bagian luarnya juga bisa. Jadi dia itu bulak-balik sama ya motifnya tetapi... Kalau sebelah sini dia mengkilatnya agak kurang ya Tetapi di, di sebelah sini mengkilatnya itu lebih banyak ya Untuk permukaannya Jadi biasanya untuk bahan king coil Untuk bagian permukaan sebelah luarnya yang mengkilatnya lebih banyak gitu ya Dan oh, lanjut saja di sini kita sudah pakai sepatu sebelah dan kita akan Dan kita akan menjahitnya ya di sini oke okay. oke okay, seperti ini Nyalakan dulu mesinnya jadi ini down downslating ya jadi di jahitnya itu di sebelah sininya tumpangin bahannya ke sebelah sininya ya jadi kurang lebih digunikan nah seperti ini jadi yang dijahitnya itu sebelah sininya nanti sebelah lagi dijahitnya di sisi sebelah sini oke okay. Taruh daun resletingnya dijepit pakai sepatu, kemudian bahannya ditaruh sebelah sini. Oke, kemudian kita tinggal menjahitnya seperti ini. Cara pemasangan daun resletingnya. Kalau sudah nyampe seperti ini, kita tinggal dipotong aja daun resletingnya. Dan kemudian kita selesaikan. Oke. Okay. Dan ini untuk sebelah dalamnya seperti ini, seperti ini ya. Ini untuk bagian dalamnya dan ini kalau kita balik ini untuk sebelah luarnya, ya. Jadi ditempelkannya sebelah sini dan sekarang kita akan menempelkannya di bagian sebelah atas ini ya, untuk yang satu lembar lagi oke seperti tadi ya sama ya oke dan ini untuk bagian yang satu lembarnya lagi dan di sini sudah saya obras juga tadi ya nah ini seperti ini ini daun seleting dan ini taruh di atasnya seperti ini jadi dibuat urung gitu ya nah Okay, ini sudah selesai pemasangan daun resletingnya ya kalau kita buka nih seperti ini ya jadi seperti ini ya jadi ini untuk bagian sebelah bawah dan ini bagian sebelah atas bebas ya maksudnya untuk bagian bahan ya lapisan sebelah bawah dan ini lapisan sebelah atas jadi bebas mau ini sebelah mau ini dijadikan lapisan sebelah bawah boleh dan ini juga dijadikan lapisan sebelah bawah juga boleh jadi istinya sama ya jadi ini Ukuran wheel covernya 2.40 kali 2.40 kemudian dipasang daun resleting di sini Nah, sudah digabungkan seperti ini Dan sekarang kita tinggal menjahitnya di sini ya Di sekelilingnya dibuat kayak urung seperti itu ya Dan sekarang kita pasang dulu di sini untuk kepala resletingnya Dan cara masangnya itu dimasukkan dulu sebelah kiri Kemudian dimasukkan juga sebelah kanan Oke, dan dorong-dorong perlahan kalau sudah terlihat di sini, ujung daun resletingnya tinggal ditarik. Tinggal ditarik seperti seperti ini. Oke, dan di sebelah sininya, lupa tadi saya jelaskan ya di sebelah sininya kita jahit. Kenapa e, dijahit? Karena kalau misalnya kita nggak jahit di sebelah sininya, nanti si e, kepala resletingnya mau makan bahannya. Jadi ketarik ke seperti ini ya. Contohnya kayak ini nih, jadi macet dia nggak bisa ditarik karena... Bahannya nyangkut ke kepala resletingnya, dia memakan ya ke sini ya. Oke, jadi ininya kita tarik di sini. dan ini sudah selesai ya untuk jahitan bagian pinggiran resletingnya nah seperti ini sudah kita jahit pinggirannya jadi cara menutup resletingnya nanti mudah ya cara ngebukanya, cara menutupnya nah seperti ini ya kalau pinggirannya dijahit jadi eh, kepala seletingnya ini tidak memakan pinggiran si kainnya ya. jadi kainnya ini tidak tergerus kemakan sama kepala resletingnya. Nah seperti ini. Jadi, oke. Okay. Sekarang kita tinggal menjahitnya untuk di untuk sekelilingnya ya. Jadi ini diurungkan atau disarungkan. Oke. Okay, dan sekarang kita akan menjahitnya untuk pinggirannya ya, sekelilingnya. Dan sebelum kita menjahitnya, kita siapkan dulu. Di sini saya sudah potong ya talinya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7-8 ya, ada 8 tali dan panjangnya tali ini masing-masing 50 cm dan kita tempel di bagian sudut sebelah atas dulu oke, di sini untuk tali pertama di sebelah sudut atas dan kita ini menjahit dari sindiran sebelah kanan Oke, kemudian dari pinggiran sebelah kanan ini, pas di tengah-tengah, kita pasang tali juga. Oke, dan ini bagian sebelah bawah, kita pasang tali juga di sini. Oke, pas di tengah-tengah bagian sebelah bawahnya, yang tidak dipasang resleting ya, bagian bawahnya. Dipasang tali juga tadi ya. Oke okay, dan di sini bagian sudutnya bagian sebelah kiri sudut bagian bawah ya kita pasang kali juga dan kita buatkan ini dan cara menjahit kuil cover ini cukup sangatlah mudah karena ini cuma dijahit urung aja ya beda dengan kuil cover yang model frame dia harus di balik ya setelah dijahit seperti ini. Tetapi kalau yang model tanpa frame pinggirannya, uh, setelah dipasang resleting kita tinggal menjahitnya. Diurungkan ya untuk sekelilingnya, seperti urung bantal atau urung kasur seperti itu ya kurang lebih. Okay, dan ini tengah-tengah bagian kiri tadi ya yang kita pasang kali juga. Oke okay, dan ini kita. Sudah mau finish Ini bagian atas Ini bagian atas Kita pasang tali juga Kita sudah ketemu lagi Di pinggiran bagian atas nah, Oke ini sudah kita pasang tali Dan di tengah-tengah ini Dipasang tali juga ya Pas letingnya Oke di tengah-tengah ini juga Dipasang tali Cara jahit covernya sudah selesai Dan ini bagian atas yang ada uh, Resletingnya Dan ini tali bagian sebelah atas Ada satu ya Terus di tengah-tengah ini juga yang ada resletingnya pasang tali juga ada dua Terus yang sudut bagian kiri Juga ada talinya ya ada tiga Terus sebelah bawah ini Yang bagian kiri ini di tengah-tengah Ada empat Terus sebelah sini juga bagian bawah ada lima ya Terus di tengah-tengah bagian bawah ini Ada lima ada enam dan sebelah sudut bagian kanan nih, di bagian bawah ada 7 dan ini di bagian kanan pas tengah-tengah, ada tali juga ada 8 ya. Jadi yang seperti ini ya. Oke. Ini kita, ini bagian resletingnya. Nah seperti ini. Dan ini pinggirannya tinggal diobras saja. Kemudian tinggal dibalik ya. Nah seperti ini ya. Cara jahit wheel covernya. Oke, dan sekarang kita untuk diobras dulu ya, bagian pinggirannya. Oke, sekarang kita sudah di mesin obras, dan sekarang saya akan mengobras bagian pinggiran ininya ya. Bagian pinggirannya kita akan obras. Dan di sini Kita sudah selesai mengobrasnya Untuk bagian pinggirannya Dan artinya Ini sudah finishing dan sudah selesai Cara menjahit wheel covernya Dan ini tinggal dibalikin saja Oke okay, dan ini wheel covernya sudah Selesai kita jahit ya Sudah kita finishing, sudah kita obras ya Dan kemudian di sini tinggal Kita buka aja Resletingnya Oke okay, kita buka resletingnya Dan di sini kita tinggal Membalikin aja seperti ini ya dan selatinya dan kita tinggal nutup dan ini sangat gampang sekali cara menutupnya oke okay, dan sudah jadi ya sudah kita jelaskan dari mulai cutting tadi ya sampai finishing kurang lebih seperti ini ya cara jahit kuil cover dan ini kuil covernya sudah